Nah, ini aku beli yang pertama. Aku beli es oyen. Nah, ini aku tadi minta sama penjualnya esnya dikit aja. Soalnya kan, kalau banyak-banyak es nanti sulit minumnya. Ini es oyen, anak. Nah, ini afkatnya. Nah, ini ada degan sama ini, nah, agar-agar enak. <laughs> ini selain apokat buahnya buah melon nih. Buah melon, nah, selain itu aku tunjukin dulu ya, rasa-rasanya buahnya. Ini ada kolang kaleng cuman dia diwarna hijau juga. Hmm, empuk dia. Kalian kalau kalau di Tuban, kalian juga nggak apa-apa nyobain ini. Enak, enak juga. habis ini aku tunjukin es yang kedua yang sering aku beli. Ini di sini ada juga yang pakai durian. Sebenarnya cuman tadi aku beli yang biasa spesial. Kalau yang ada durian, jadi dia kasih nya dicampur sama durian buah durian utuh. Biasanya dapet dua biji, cobain aja. Itu juga enak. Cuman kebetulan tadi aku pengen yang ori. Tadi kan udah soen yang sering aku beli. Sekarang aku mau tunjukin lagi ke kalian. Uh, Es yang sering banget juga aku beli, dan rasanya gak kalah hebat sama yang tadi. Nah, ini dia esnya, banyak banget. Dia duduk dulu ya, soalnya susunya sama sirupnya di bawah yang atas ini es rot campur sama es batu oh, tumpah ntar yang diminum dulu oh, diaduk dulu belum diaduk juga udah kerasa manisnya dari atas ini durennya. aku tadi milih duren yang double cuman yang spesial kan habis bedanya biasa sama spesial kalau yang spesial ada kacang hijaunya ini enggak ada karena hmm, enak banget men nah ini ini ada duren jelas kalau duren, sama ada degan kawinnya. nah ini degannya hmm. sama hmm, ada mutiara Hmm, lu sih dia, banyak. Nah, itu juga ada buahnya, telurnya yang dipakai, buah melon, sama buah naga. Tempatnya dibawa bawah banget, jadi susah-susah sih. Susah, susah. ya buah naganya hancur. Kalau oh, ini yang hijau-hijau, ini melon. Mau nia? Ya. Oh iya ini tadi aku beli martabak cuman belum sempat kasih tahu ke kalian martabak ini beda sama yang lain kalau menurut aku sih dan ini juga kataku dia itu uh, enaknya itu di ininya bawang pre. Dia bawang pre itu enggak kerasa nyengat. Jadi nih, jadi kalau dimakan tuh enak-enak aja. <guruh> Bentar ya, aku coba. Hmm. Ini masih panas. Tadi belinya udah tadi, panas enak-enak banget hmm. ini martabak favorit aku yang ada di tuban aku kali ini milih martabak yang spesial sapi nah di sini kenapa beda nah ini bawang perennya tuh manis sempet sih nanya kenapa kok manis dia ternyata nggak dipakai langsung bawa penuhnya jadi didiemin dulu baru dia dipakai dan memang dia tuh belinya di pasar tertentu ini tempatnya kalau memang kalian nggak tahu mungkin kalian bakal kelewat kenapa soalnya dia tuh tempatnya agak nyempil cuman ada bannernya sih jadi nanti kalau dari jalan Pramuka kalian lihat aja ke kiri jalan di ini uh, jalan Basrah lulus ya udah sekian dulu dari aku untuk jajanan sore aku yang sering aku beli jadi kalian kalau memang suka makanan-makanan yang sering aku coba kalian bisa nyoba juga enak beneran oke sampai jumpa di video aku selanjutnya